sekali kalau berceramah. Jadi ketika menyampaikan suatu ilmu disampaikan dengan santai, tapi orang-orang yang mendengarkan itu masuk gitu guys dan ada hiburannya juga di sana membuat kita tuh macam nak lagi, nak lagi, nak lagi mendengar dan mengaji dengan Ustaz Samsul Debat. Nah, kali ini Jom kita ngaji bersama, Ustadz Samsul debat ya dari channel Ustadz Samsul debat TV ya. Linknya ada di deskripsi. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Suka share kebaikan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikannya itu juga ya kan? Nah, langsung saja kita play videonya. Let's go! Siapkan kopi guys, kita ngaji bersama sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan uh, selamat pagi diucapkan. Kolej tingkatan 6 insyaAllah. Yang dikasihi. Yang dikasihi. Saya, Saya tak pegang, dia nervous. <laughs> <laughs> yang dikasihi Tuan Haji uh, Zailani bin Osman. Pengetua Kolej tingkatan 6 insyaAllah. Insya -insya yang uh, dihormati juga Puan Viani Aba Iaitu Penolong Kanan Betul lah Penolong Kanan Penolong Kanan Pertabiran Itu juga Cik Kim Kim Iaitu Penolong Kanan Ahli Murid, Seterusnya Guru-guru uh, Termasuk juga Kebit, Kedang huh? Ketua Bidang Kebit kan ah, dan kedang. Dan seterusnya. Tak pernah orang panggil cantul lagi kan? <laughs> kebit. <laughs> kebit kan kedang. Sebab isteri saya ke ketuk bidang. Sebab saya tahu. Ya. Seterusnya, um, guru-guru <coughs> dan tak saya lupakan pertadbiran yang lapan orang tu. Um, saya dah dapat briefing awal. Tentang, tentang college dikatakan NAMI. Uh, Alhamdulillah. Uh, dan... Hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah Hari Isnin Yang mana dalam banyak-banyak perkara Kita nak buat pada Isnin Ada satu perkara yang paling kita tak nak buat Iaitu mendengar ceramah Jadi tak payahlah buang muka excited Macam nak dengar ceramah sangatlah Dan nak pula namanya Ladab pula Ada orang cakap LDP Ada orang cakap ladab eh? Latihan dalam perkhidmatan Tapi ialah Bila cerita hari ini Saya tengok ada pelbagai bangsa Seonok so saya Saya dulu pernah jadi guru sekejap Betul lah Pernah jadi guru sekejap Um, jadi bila saya jadi guru, saya ambil keputusan saya tak nak jadi guru. Mati budak tangguh kerja nanti. <laughs> Bukan semua orang ada kesabaran macam guru-guru yang ada kat depan saya ni. Kan. Yang biasalah dekat sekolah kan, dekat kolej ni. Guru-guru dia berprasangka dengan pentadbiran. Pentadbiran berprasangka dengan guru. <laughs> pengetua chief menangkap takbiran aja contohlah contoh ayah-ayahnya itulah ayah-ayah macam tu keluar kan biasalah kan jadi benda ni berlaku di semua tempat kecuali kolej tiga tanamlah ha jadi jadi kan ha, jadi saya sangat memahami InsyaAllah sangat memahami sebab saya pernah jadi guru dulu kan jadi saya faham saya faham. jadi bukan senang sebenarnya kita nak puaskan hati semua orang memang bukan senanglah tapi bila kita bercerita tentang kerja betul lah dia ha betul kan? kenapa pencamah-pencamah di panggil kenapa buat ladap LDP ni kenapa salah satu sebab nak perbetulkan balik mindset kita kadang-kadang kita lari fokus dulu kita cakap aku dapat kerja ni tak nak fikir apa-apa dah yang penting dapat kerja so dah dapat posting belum dah dah dah kat syallah oh bos yes. tapi kenapa banyak belak tiba-tiba beraduh tak dapat tu tak dapat ni dulu cakap dapat jadi cikgu sudahlah kan dulu dapat eh, jadi kerja ni dapat gaji bulan-bulan dahlah kan tapi tak sampai satu masa ma ma manusia ni memang macam tu hasad dia berubah-ubah kan hasad hmm, berubah dia sentiasa nak itu nak ini nak ini kalau boleh saya share nabi Muhammad dulu dia pernah ambil satu ganting you all boleh ambil lah sakit kesah ni kan nabi Muhammad ambil, ambil satu ganting dia tulis dekat dekat tanah tu dia buat satu garisan panjang tu. buat satu garisan panjang kemudian dekat garisan tu dia buat satu petak tergantung dekat garisan tu satu petak kecil tau dalam petak tu dia cakak-cakak-cakak dia cakak-cakak macam tu jadi orang tanya tu apa dia kata garisan panjang tu macam tulah cita-cita manusia. Nak itu, nak ini, nak capai itu, nak buat itu, nak buat ini. Cita-cita dia -cita panjang. Kan? Macam orang Arab kan, masuk Rejab ni, masuk Rejab ni, ini Rejab sekarang ni, masuk Rejab dia dah terbayang Ramadan. Tapi orang kita lain, belum Rejab dah terbayang Syawal lagi jauh. Dia bulan satu dah terbayang dah baju apa nak pakai, ni apa semua kan, kan? betul, tu tu itu. itu, itu. Dah, dia cita-cita panjang. Tapi soalan soalan soalannya confirm ke awak hidup lagi pagi raya tu? Oh, itulah. Kan? Saya tingatlah memori dua tahun lepas. Tempah baju, baju sama. Ui, bel, mak, mak, wui. Nanti besok kita pakai pagi raya, mesti orang happy. Sekali PKP yang padan pun. Kan? Ha! Masa bila orang nak pakai? Kan? Itu, itu, itu realiti lah. Ha, reality. betul, betul. Lepas tu betul. marah. Asal raya Cina boleh raya. Raya Melayu, langsung ke PKP? Orang marahkan. Kan? Nak buat macam mana? Kan? Macam hari ini kan, orang marah sana, marah sini. So, cuba fikir balik, apa yang kita cakap ni macamlah kita pandai sangat. Vaksin ni lah, bodoh lah, kerajaan ni macam macam ni, hmm, itu marah. Betul, betul. kan? Hari itu kau marah rentah negeri, tak bagi rentah negeri. Bila boleh rentah negeri, kes naik. Lepas itu kau marah pula. Bila rentah negeri, takkan kerajaan nak biar biarlah, tinggi tu lantak lah, apa nak jadi. So, itu dicadangkan, okay. ambil booster. Bila ambil booster pun kau marah. ...kalau kita tak buat apa-apa pun -apa, marah, tak buat apa-apa. Sebelum so, so saya kata tadi, nak memuaskan hati semua orang, memang kita takkan dapat. Betul. Macam betul. kisah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim dengan anaknya tarik kaldai. Orang kampung kata, apa dah, kaldai ada, tak nak naik. Ayah dia naik, kaldai, anak tarik. Orang kampung cakap, apa punya bapak, kesian budak itu. Budak tu tarik, dia sedap duduk atas kaldai. Bapaknya duduk turun, anaknya naik Bapak tarik, apa punya anak kurang hajar Betul, boleh pula Dia biar anak tu, tarik. dia sedap Duduk macam tu kan, sedap je anak tu duduk kat atas Bapaknya tarik, sudahnya dua-dua naik kaldai tu Dua-dua kan, kesian Menyeksa binatang, <tuk> <tuk> bawa dua orang tu Sudahnya kaldai naik atas dia Lagi kini <tuk> Jadi macam mana Buaskan hati eh. Semua orang memang betul. tak dapat Tapi apa yang kita boleh buat, pengajaran pertama pada hari ni Buatlah yang terbaik yang kita buat. Tu saja. Ah betul. Buat betul. yang terbaik. Jangan fikirkan cakap orang. Macam saya, saya tak fikir orang nak cakap cakaplah. Saya camah macam tu, camah amarlah, tuan Kan, apa saya peduli? Kan, tapi saya jenis memang sampai awal. Tu saya pukul 8, saya dah sampai kat kolej Tekatan 6 Shah Untuk pastikan sejarah dia, saya tanya sama-sama tentang dari bila sekolah ni ditubuhkan. Berapa ramai yang ada di sekolah ni? Okey, okay. Nak masuk kan nanti luan? Saya belum nak masuk lagi. Rupanya camah di Gino Hotel. Saya keluar. Saya keluar. Saya keluar, saya pergi dekat tempat pot minum saya. Saya pergi dekat restoran Wira Sejati di Seksyen 24 tu tempat saya selalu minum dululah. Saya, saya belajar dulu. Uh, jadi saya jumpa lah beberapa orang yang tahu pasal Gino Hotel. Dia tu pasal Shah Alam. Dia tu pasal college dekat tanam pun dia tahu. Hmm. Hmm, saya... Saya pun tadi makan nasi pun sebab tengok dia makan. Selera betul makannya. Selalu saya jangan tolah kan. Jadi rezeki lah kan. rezeki. Jadi jangan tolah. Saya tak kisah kau nak cakap apa cakaplah macam macam uh, daripada dulu kan. Saya minat sesuatu benda tu saya akan buat aje. Macam saya gemar buat koleksi kan. Saya. saya saya tak saya tak suka tengok drama Melayu. Aha. Macam contoh kan. Orang, orang pun tak tahu ni rumah Cina ke rumah India ke tak tahu. Saya tengok cerita Tamil semua cerita saya tengok. Cerita Cina semua tengok macam Chow Yun-Fat, saya tengok semua. Tapi tengok Chow Yun-Fat ni sedih sikit lah. Ending memang sedih je. Manjang kena tinggal je dia kan, macam tu. Kalau tengok cerita prison apa tu, prison on fire pun, sekali mesti dia berkorban untuk orang. Chow Yun-Fat lah, saya minat lah. Saya tahu, lagi Cina banyak, saya tahu. Lagu Teresa Teng, ni wen wo ai tu sheng, saya tahu. Cerita Tamil, saya tahu. Engkau ah, nampil. Ha, kan saya mahu nak, nak, saya nak nyanyi oh, lah. <laughs> kan saya tengok cerita apa tu. Malah yang, tu adik-adik tu. Adik, -adik, adik Surya tu, siapa tu? Adik Surya. Kartik kan. Oh, saya tengok ada satu cerita, lagu apa pun tak ada. Memang bagus lah. So, so, saya tengok cerita Tamil. Sebab cerita Tamil ni, yang bagus dia boleh mengasah critical thinking. Mm -hmm. Kita tak boleh agak ending ni macam <laughs> Betul. Kira tu saya tengok VJ cerita surah-surah. Surah. Surah kan. Bayang orang kampung tunggu ni. Semua menangis ni doa-doa ni. Kenapa lah dia dah lemas kat laut ke apa. Sekali dia datang macam ikan lumba-lumba tau. Dia datang Dia bukan berenang macam ni. Dia melompak macam ni tau. Macam ikan lumba-lumba betul. You all tak tengok. Ada sekali tu kan dia dah mati kan. Yang patung Tuhan tu dah tumbang kan. Ingat mati Dia boleh tanggak tau Hidup lagi lah. Itulah Itu antaranya lah Itu pada saya Simple Buat yang terbaik kita boleh buat Pedudik lah apa orang nak cakap Betul betul Buat yang terbaik Jangan fikir Itu pertama Dan bila kita sebut tentang Profesionalisme Profesionalisme ni maknanya Keupayaan kita Untuk membuat sesuatu Dengan bersungguh-sungguh Tanpa mencampur Adukkan dia Dengan benda-benda Yang tidak berkaitan Termasuklah benda-benda Pribadi Termasuklah benda-benda Berkaitan dengan luar Benda tugas kerja kita Cuma, pentadbiran ini ada empat jenis. Dalam sekolah, guru ke, pentadbiran ke, dia ada empat jenis. Pertama, administrator. Dia masuk on time, balik on time. Muka yang pertama dekat mesin punch card tu, pada pukul 5 ataupun pada waktu balik. Dan orang lain tak akan merasa duduk yang pertama. Sebab orang yang pertama adalah orang yang sama setiap pagi. Dan dia siap beratuh, okay, beratuh, beratuh. Beratuh, eh beratuh. Dia siap sahur orang lain beratuh. beratuh, beratuh. Cara gelap tu makna kau dah tahu dah siapa. Jadi untuk berada di depan, untuk berada di depan, memerlukan usaha yang lebih. Iaitu kau kena awal lah 5 minit. Adakah benda pergi awal 5 minit kau bawa file kerja? Tak. Benda itulah yang akan mengganggu profesionalisme dan juga malahan mengganggu keberkatan dalam kerja kita. Oh, pertama kan tu administrator yang kedua namanya performance performance ni orang yang memang kejar deadline memang kerja sungguh-sungguh memang pengetua dengan penolong pengetua ni memang sayang dia memang sayang dia kerja banyak bagi dia je sebab dia ni memang buat kerja oh ya yeah. sikit-sikit dia sikit dia yang marah uh, uh, sikit dia sikit dia contoh orang lain dah masalah bila bagi kat dia aku lah kena kenapa kau ni bagi kerja kat kau tak nak tapi bagi kat orang lain kau marah dan orang ni, biasanya masuk kadang-kadang lewat sikit Tapi pengguna tak kisah Sebab dia jenis buat kerja Dan balik biasanya memang lambat okay. Pukul 5, 6 tak balik lagi Dia memang botol rabo meja dia Sebab sepah Kadang-kadang dekat bawah meja ada file lagi Mana file Tuh, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Dia tahu Orang yang administrator tu, meja dia kemas Orang usik barang dia, dia tahu Siapa usik frame gambar dia tu Zia Kategori yang ketiga nama dia entrepreneur usahawan meniaga je kerjanya ada. <giver> Kalau dah gelak besar tu betul Tuan Haji. Confirm ada. <giver> ada. <giver> <giver> <giver> ha ba ba dia ni atas meja clear banyak flyers. Ada tak apa-apa tak beli tak apa. Tengok lu tengok lu tengok lu. <giver> kategori ketiga. Dan kategori yang keempat yang pre-invest namanya follower. Okey. Diikut orang. Dia bila tahu sehari sebelum nak ceramah buat di Jino Hotel, dia dah tanya, kau pergi tak esok? Kalau pergi, pergi sesama tau. Janji ya? Nak kita sekali lah, nak kita sekali, nak kita sekali. Kan, kau dah tahu dah kau nak lepak mana, balikkan ke mana, dah tahu dah. Kan? Ha, sekarang budak tengah peksa kan, tengah musim peksa kan? Kan, betul? Oh, ke kuali tengah tandam tak adalah. Ha, jadi, tengah, tengah mungkin dia... Ingat tak kadang-kadang kita ada khusus tiga hari, Tiga hari dua malam. Ingat tak dulu? Khusus tiga hari dua malam ni, yang best yang pada hari ketiga akan habis kau apa khusus tu? 12 kan. Soalan ni, kau balik kolej tak? Kau jangan balik eh. Sekarang kita orang tahu link kau balik, kau jangan macam, macam mana nak jawab. Kita dah tahu dah tri kau tu. Ini benda-benda yang biasa berlaku. Tak usahlah. Jadi tu cerita saya dah tahu nak nampak bekerja tapi sebenarnya macam mana yang paling baik yang paling baik keempat-empat kena ada. Okey, empat-empat tu kena ada. Maksud yang entrepreneurship usahawan tu makna kita kena fikir macam mana nak tingkatkan. Contohnya nak tingkatkan hasil untuk kolej untuk bantu anak sekolah. Betul betul betul. Kolejlah kan. contohnya kan. Mak bapak mana yang kita nak jaga. macam saya kat sekolah anak-anak saya tu Wah, wow, memang pengetua, dia jajak-jajak, tanya saya, jajak-jajak, tanya saya. Ada tak? Kalau, yelah, kita nak buat. Aku tak kisah, kau nak minta sembangan, aku boleh bagi. Tapi, manjang dina dengan Haiti, kau tak pernah ajak aku. Tu. Aku tak dapat pergi, tu soal kedua. Tapi, kau tak ngajak, tu aku marah, kata kan. Okey, okay, okay. lepas ni, ajak apa ni, ajak. Ni, ajak kan? Tak adalah, tapi betul. Sebenarnya, kalau ikutkan, tu sebabnya kalau kita tengok ada program Sarana, kan. Sarana Aa. ibu bapa ni, kan. Bukan, bukan semua sekolah lah boleh menjayakan benda tu. Kepunyakan mak ayah menganggap sarana ini tak penting. Sebenarnya itulah penting, connection. Tu sebab masa PDPR itu, problem yang paling besar sekali PDPR. PDPR masalah yang paling besar adalah bila anak-anak ambil kesempatan. Tapi kualiti tingkatan 6 ini mungkin dia dah dewasa lain lah. Bentuk sekolah-kolah hmm. yang, yang menengah, yang form 5 ke bawah ni Problem. Kalau yang kualiti tingkatan 6 ini mungkin kurang. Mungkin ada tapi kurang masalah macam tu. Kenapa tak on kamera ni? Habis datang. Kenapa-kenapa kamera? Sebenarnya main game, hmm, kan? tutup. Jadi cikgu seorang-seorang, kelas berapa ramai, bayangkan di bandar-bandar besar, kehadiran not even 10%. Bayangkan. Asyad masa itu. Kan? Saya sendiri pun problem bila ceramah online ni problem. Kan? Jadi saya banyak support gurulah, saya kata. Dan bila orang buat online ceramah dengan saya ni, saya pesan jangan bagi PPD bercakap lebih lama. Orang bukan nak dengar PPD cakap. Dia bantai cakap dah lama, yang best PPD ni cakap dah lama, tak, tak, tak, tak, tak, Saya tidak berhasrat bercakap panjang hujung tu kan, ha, tu masalahnya. ni. Orang nak dengar ucapan aku kan tahu, tu masalah dia. Saya boleh bagi PPD bercakap, tapi bagilah cakap dia, jangan cakap lebih daripada tiga minit. Dia, jadi, dia akan padatkan apa dia nak cakap. Saya sendiri pun problem, masa camah online bermula tu. Puan ni masa bermula tu, I, kan kita pasang sendiri, on, apa kita tekan, kita pun lagi, Assalamualaikum. Lepas 2 jam macam mahu punya kamera tak on. Bayangkan. Bayangkan untuk Kementerian Pelajaran Putrajaya, 2 jam kamera tak on. Masa tu itulah kameranya, itulah handphone kita. So orang call pun kita tak nampak sebab kita orang call ni. Tak angkatlah. Dah 15 minit saja tak start, start ni, sudah 2 jam. Jadi sebabkan tu masa tu belum puasa pula tu. Jadi petang tu Ulang sekali lagi, ceramah yang sama Tapi petang tu suasananya Dah macam pengumuman nak puasa ha. Semangat dah tak ada dah. Jadi kita hendaklah Dua jam kot pagi tadi Aduh. Aduh. Aduh Itu antara ujian yang kita kena hadapi Dan sih, hari ni Kalau kita pernah dengar lah istilah uh, Profesionalisme ni juga ada kaitannya Dengan integriti integriti ni jangan kita salah faham, jangan ingat integrity ni Rasuah semata-mata tak integriti juga terba, terbabit dengan amanah kerja kita. Betul. Hubungan baik kita antara satu dengan yang lain. Betul. Kenapa hubungan baik ini terbabit? Sebab kebanyakan organisasi yang dijatuhkan disebabkan kesalah laku amanah sebenarnya berpunca pada dalam bukan pada luar. Hmm. Yang orang mengadu-mengadu, report dengan SPRM, cakap dengan orang ni macam ni, semua semua kanlah bukan orang luar. Ingat orang luar pedulikan pasal pasal kita, tak ada. Tapi bila kita mengadu, habislah. Tu sebabnya saya pernah bagi talk. Saya bagi talk dengan topik apa tu? <coughs> uh, bicara integriti nota bertindih apabila kain tolondeh tajuk ni orang tanya kenapa saya pilih tajuk tu sebab bicara integriti apabila kain tolondeh ni dia macam kita kalau ada ruam ada tanda dekat kaki kita tu dekat buku lali kita tu, tu warna merah kan kita hmm, biar okey okey makin besar kita patut settle sendiri bubuh krim bubuh apa ubat yang patut supaya dia tak merebak tapi bila kita biar akan benda-benda kecil orang tak orang tipu pancard orang tipu claim orang tipu ni kita biar Kemudian benda tu dah merebak tu, merebak, merebak, merebak. Akhirnya bila ada orang yang tersilap sampai kepada pengetahuan doktor pakar di luar. Hmm. Pengetahuan luar. Oh, saya suspek takut dia dah berebak ke Habis dilondehkan kain tu, langsung jumpa benda-benda lain yang tak sepatutnya jumpa. Patutnya kesalahan tipu panjikat dia. Tapi bila dia semak-semak semak, tipu kelim pun ada, beli barang tak ikut prosedur pun jumpa. Sepatutnya benda tu tak sepatut pun dia orang tahu. Akhirnya, yang buruk nama adalah agensi kerajaan, khususnya kolej kita. Jadi, itu yang kita tak nak. Itu sebab nak settle, kita kena settlekan peringkat awal. Itu sebab integriti ini sebenarnya dirujuk ke sebenarnya konsep ni bukan konsep berkaitan dengan salah laku dan amanah. Integriti ini berkaitan dengan binaan, struktur binaan bangunan. Integr, integer. So kalau kukuh struktur binaannya, maka kukuhlah bangunan tu. Maka kita ni adalah merupakan struktur-struktur ni. Dan strukturnya siapa? Termasuklah pentadbiran. Termasuklah guru-guru. Termasuklah pelajar-pelajar tingkatan 6 ni. Mereka ni adalah kita punya klien ni yang kita nak kena jaga ni. Itu sebab saya selalu cakap, saya minta maaf. Saya kata saya marah mak ayah yang tak tanggungjawab ni. Saya marah. Waktu online ni tu, saya balun mak ayah cukup-cukup. Tapi masalahnya, mak ayah yang tak bagus ni, dia tak join online kita. <laughs> itu masalah kita. Kan? <laughs> Saya okay, kata yeah, yeah. you all nak marah guru apa pasal? You nak marah cikgu, okay fine. You nak marah cikgu, tak apa. Cikgu buat hal. Cikgu buat hal, puan-puan Ching Kin Ha, ah uh, cik cik Kim Ha dengan puan Viani boleh pantau. Puan Viani dengan puan ah uh, cik Ching Ha buat-buat buat hal, susah nak bagi cik, dah panggil puan lah. <laughs> Saya doakan cepatlah uh, kan. Jadi jadi, jadi jadi jadi kalau dua ni buat hal, Tuan Haji Zalan boleh pantau? Tuan Haji Zalan buat hal, PPD boleh pantau. PPD buat hal, Jabatan Pendidikan Negeri boleh pantau. Jabatan Pendidikan Negeri buat hal, Kementerian boleh pantau. Kementerian buat hal, Menteri boleh pantau. Menteri buat hal, Perdana Menteri boleh pantau. Perdana Menteri buat hal, Rakyat boleh pantau. Tetapi, Mak Bapak buat hal, siapa pantau? Itu <laughs> soalan saya tanya. Itu sebabnya bila tengok dari segi perangai anak-anak kita hari ini, sebenarnya ada satu perkara yang kolej kena tekankan kepada anak-anak kita. Apakah dia? Sebenarnya kita dalam Malaysia ni, dalam negara kita sedang menghadapi satu krisis yang sangat besar. Apa? Iaitu krisis adab. Allah Itu Kalau dia tak belajar tapi adab baik dengan cikgu, cikgu pun tak sakit hati. Ini masalahnya dah lah tak nak belajar. Kalau tak belajar, ni mak saya yang suruh lah. Saya pun tak nak belajar ke? Kan senang kau berhenti? Kan? Kalau ikut cikgu, aduh, tu sebabnya saya kadang geram masa hari bertemu dengan mak bapak. Cikgu ni baik sangat. Macam mana dengan anak saya cikgu? Tu, tu lah budak ni kan biasalah. Dia ni okey sebenarnya cuma ialah banyak main-main kan. Tapi kalau dia rajin, saya yakin dia boleh berjaya. Menyampah betul. Menyampah. Kau cakap tu terang. Anak saya ni, ni minta maaf, saya memang hari-hari doa bila budak ni nak pinas sekolah. Macam ni. Biar bapak tu pandang budak tu. Kau apa hal kau? Mama? Baik sangat. Aduh. Uh, saya minta maaf lah. Saya tak dapat gambar kerana perangai dia ni. Semuanya ada dalam senarai. Bagi Baiklah. Baiklah. Astaghfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Eh betul. Saya saya sebab saya pernah jadi guru. Saya tahu. Itu sebab kalau saya jadi Menteri Pelajaran. Dah lama saya fight dah untuk allow critical. Ya ha. Tengok muka dia teruk. Eh Puan Vianney pun macam ni. Dia sambut saya tadi. Ya. Kan. Tu orang tak sanggup dah buat kursus dekat sekolah. Kita buatlah dekat Gino. Dekat dengan highway. <laughs> kan. macam nak bawalah harilah perasaan tu kan, betul. Aduh. Ini ini ini ini ini benar-benar yang benar yang penting sebenarnya. Saya kata memang bukan senang nak nak jaga. Tu sebabnya hubungan antara satu dengan yang lain kena baik. Betul kan. beran kan. Janganlah lebih. <laughs> Kakak jangan usau macam cikgu. Cikgu kenalah bahasa bertosiklah sikit. Dia orang semua grade tinggi-tinggi tau. Kau jangan sound, -sound dia orang. Tak tahu. Kakak kan dia orang tak tahu aku ni bab persatu tapi kena marah kata aku ni 44 kena marah kata macam tu kan. Tak sebenarnya bukan saya suruh hormat suruh sampai junjung pun tak. Tapi you all kena respect each other tu je. Betul, betul. betul. Oh nampak yeah. <laughs> dia. Mana betul aku cakap. Saya tahu lah. Cikgu ni, dia dia tak petakbiran, petakbiran. Kau buat grup pula 8 orang, kau buat grup WhatsApp lepak 8 orang saja. Kalau seorang left memang perasan. Me. Kan, kau, kau, kau. Jadi, kalau kau boleh masuk, join grup cikgu tu, terbaik dah tu. Haa, kan. Haa, no. betul. Grup cikgu ni pun, ni bukan satu. Grup ni semua geng-geng. Ada geng. Lepas tu, bila dapat APC Nugrah Himat Cemelang, berapa orang saja dapat. Somo ke dapat parti. Macam mana dia boleh dapat ah? Ha? Tunaji Zalani aku tahu dah memang dia je dapat. Kau tengok bukan kita. Bukan betul -betul contoh. Sedangkan bukan Haji Zalani buat keputusan seorang. Dia ada mesyuarat atau komiti nak tentukan cikgu mana yang betul, betul dapat. Betul, betul. Ha, cikgu ni boleh tak? Cikgu ni okey. Yang seorang belah cakap, "Aku rasa tak boleh lah dia." Suah, "Ayah rasa dia dia macam dia macam aa, aa, apa dia macam. Ah, contoh, contohlah, contoh. I, I, I, I tak cakap sesapa tau Hantar tak cakap sesapa Tapi <laughs> antara dia orang lah Macam tu <laughs> lah <Ocak> kan. <laughs> Tidak, Allah. Maknanya, maknanya dia akan bagi suggestion Berdasarkan kerja Bukan pasal peribadi tau Bukan Pasal kerja ha. Dia berlaku kalau, kalau lelaki kan Lelaki tengok ha. Allah sian Laki dah lah tak ramai Duk belakang lah Itulah Tu yang bila dia baca doa Tadi beria tu Allah Baca <laughs> Mas, sedih orang lelaki ni tu. Aduh. Oh, <laughs> aduh, hai, kan? Tapi kalau lelaki, dia tu go direct je. Encik Gua Bumpuan ni aku kenal sangat, Encik Gua Lelaki. Eh, macam mana aku boleh dapat APC? Kerja sama, lepak sama. Konten sama macam aku boleh dapat? Mana aku tahu, aku setakat ni, apa yang Puan Vianney suruh ke, Encik Kimha suruh ke, aku, aku buat je. Okay. Oh, ya ke? Taklah, aku cakap je. Orang lelaki, ha, orang lelaki macam ya. tu. Saya pernah, apa ni Puan, oh, saya dapat terang. call untuk ceramah dekat mana? Dekat sekolah, sekolah kebangsaan benta. Tak sepanjang Kuala Lipis. Haa, ah, Kuala Lipis. Sekolah Benta tu, dia gabung sepuluh sekolah untuk motivasi UPSR. Sepuluh sekolah combine motivasi UPSR. Agak-agak lah. Berapa bayaran untuk saya? Sobong, sobong. Cetak, cetak. Berapa ah, kan? Apa-apa? Mungkin berapa lah boleh bagilah, bagi ni apa lah agak-agak. Berapa? Hah? 10 ribu. Teruk betul ada letak kan? Sekolah Teruk. Dia letak 10 ribu tu melampau lah, tak adalah. Tapi, bayangkan dia cakap dengan PA saya, kami boleh bayar 300 je. 10 sekolah. Tapi masa tu, PA saya terangkatlah ke ni. Jauh ni, dia kata. Dia cakap, ah, tak apa, tak apa. Tapi bila tanya, tanya saya, saya je tak suka batal program. Aha. Saya kata macam ni. Cakap dengan dia, tanya ada tak tempat lain yang nak juga buat? Jadi tak adalah saya pergi jauh satu tempat je. Kalau ada tempat okay. lain, saya boleh singgah lain. pun ikan patin kat Lipis sedar. <lius> Sempat saya pergi makan kat sana, memang sedap. Betul, mengalitak-ngalitak manjat, nyawa makan. Betul. <lius> Masa tu, ada satu surau nak buat, malam tu satu masjid pun nak buat. Jadi tiga ceramah pun bayar lah RM200, RM300. Tapi Tuhan tunjuk dekat saya, Bila saya cubalah bagi deliver ceramah hang betul-betul tak kisah lah berapa dia bayar. Rupa rupanya baru saya tahu sekolah yang sepuluh sekolah gabung motivasi UPSR ni rupanya calon motivasi UPSR setiap sekolah atau sekolah ni dua orang calon. sekolah ni seorang, SKM sekolah kekurangan murid. Dan gabung sepuluh sekolah, calon UPSR tu not even 20 orang. Allah. Bayangkan. Dan RM300 yang nak bayar saya tu, cikgu tu kongsi semua sikit. Bayar kan kalau Allah Allah. saya tolak macam mana? Tapi yang dah setuju tu, janganlah dikurangkan. Ha? Nak ni saya bagi contoh. <tusuk> saya bagi contoh. Nak saya... <tusuk> kan? Ha, kan? Ada aja. <tusuk> tak ada lah. <tusuk> nah, tapi betul, saya jenis macam tu. Ha, dia bayar RM5,000 ke, bayar RM10,000 ke, bayar RM1,000 ke, bayar RM50 ke, saya pergi insyaAllah. Kan? Kan? b50 ringgit bayar. Saya pergi. Mungkin tak datang hal lepas tu. Tak adalah. Gurau je. Gurau gurau. Kemudian yang ketiga, yang pertama jujur, kedua amanah, ketiga jaga ukhuwah oh perhubungan satu dengan yang lain Itu saya dah sebut dah tadi. Jaga hmm. yeah. uh -huh. perukuh. Yeah, betul. Bila kita tengok kan kita cemburu tengok golongan orang dulu-dulu orang lama-lama kan. Dia kita macam saya masa kecil dulu main bola dengan kawan-kawan saya yang India, yang Cina. Bila kita rapat, kita tahu tentang budaya dia. China macam mana, India macam mana. China, jangan bagi hadiah jam tangan. Melainkan Rolex. <laughs> tak, orang China ini dipantang bagi hadiah jam tangan. Sebab macam mendoakan kematian. Jangan bagi. Ah, iya ha, Betul betul kan? Ha. Macam kalau kita tengok, India, China kalau beli kereta macam mana? Melayu macam mana? Melayu kalau tengok kereta, tak cantik. Dia beli second, second tak apa. Janji cantik. Rosak kemudian, lantaklah. Janji cantik. Itu Melayu. Okay. Yang Cina pula dia tengok berapa laju boleh pergi. Laju tak kata ni. Tak cantik tak apa. Janji laju. Dia nak cepat. Macam India pula tengok berapa ramai boleh masuk. Dia lain. Betul. Benar. Ini betul ni menurut kajian tau. Ya betul. Itu sebab kalau kita tengok gendang pun beza tau. Arwah Abah saya dulu. Arwah ayah saya dia, dia selalu cerita lah. Dia kata, Kenapa gendang Melayu tak untung. Gendang Cina untung. Gendang India kadang-kadang untung.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 kalau bintang kadang-kadang <laughs> untung tong-tong-tong kadang-kadang kadang-kadang kadang tong tong tong tong-bam-bam selubung baru gundu tomatnya eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh melayu eh kan. melayu, melayu. <laughs> eh Untung terda terda terda, untung terda terda terda, untung rugi rugi rugi rugi rugi rugi rugi, tak tak ta, untung, tak tak untung, rugi rugi rugi rugi rugi rugi. Adah, ya Allah, nak kau dengar tu betul? Arwah Abah saya dulu cakap itu saya memang gakla, lah betul gaklah. Hiyo, bahem. Ada sebab apa kita tahu sebab kita apa? Ahah betul betul. Setiap ada pebenda yang sampai kat kita positif. Eh tak boleh lah, malah lah, apa benda ni tak mahu lah, benda Ada je pekeliling baru kan? Pekeliling baru sampai, pengutua Sain Mulai berapa hari bulan, semua staff tidak dibenarkan begini Semua staff hendaklah ni ni ni ni Yang best ayat, korang yang muda-muda ni buat lah, akak dah nak pencen Tak habis-habis ayat Eh, pekeliling tu tuju kat semua tau lah ayat nakak akak dah nak pencen Akak tak payah fikir dah dia bila kau gelak Capan besar itu. tu ada lah orang. <laughs> kan? Tak habis-habis dia punya hujah nak pencen nak pencen. Tak pencen. Maka nak pencen bagi banyak, perkeliling ni keluarlah. Kan? Respon yang positif. Better. Ya. Dan kemudian ikhlas. Ikhlas. ikhlas. ikhlas. buat kerja bukan sebab tak gaji memang masuk setiap bulan. So bukan kita buat tu bertambah gaji kita tapi buat yang terbaik. Betul. Saya selalu cakapkan, kalau saya bagi motivasi pada student Saya bagi stu, motivasi, minta maaf, cakap lah Saya tak ada bahasa, awak semua tak ada Memang kau aku je saya. saya cakap dengan student ni, yang belajar ni, saya kata, Kau tengok dekat pintu pagar, college, tingkatan 6 ni Kau tengok pintu pagar depan tu Berapa ramai bekas pelajar masuk balik dalam sekolah Jumpa cikgu cakap terima kasih, dia dah berjaya kata, Boleh kira dengan jari lah, silap-silap yang masuk pun sebab sijil tertinggal tapi, cikgu tetap mengajar, saya kata. Allah! Bukan sebab apa, dia nak kepuasan. Saya memang jenis saya, daripada dulu, saya memang call cikgu-cikgu saya. Pernah sekali saya call, lecturer saya pun saya call. Mana yang mengajar saya dulu kan, mana yang saya dapat nombor telefon, saya call. Macam dalam perjalanan saya call. Macam mana cikgu, cikgu sehat ke? Inilah samsul dulu, oh ingat awak yang tinggi-tinggi tu. Awak mengacau saya je, ingat lagi, ingat lagi. You buat apa sekarang? Saya, saya ceramah sekarang cikgu. Ceramah apa pula? Saya, sahabat-sahabat tu, saya lah, you kan, daripada sekolah sampai sekarang, tak pernah habis, habis gurau, dia tak percaya, <laughs> dia tak percaya, tu. <laughs> hmm. Jiran sebelah rumah saya, sama. tengah siram pokok muka tu, dia tegur saya, ni tempat taman lama lah, bukan taman saya duduk sekarang, saya dah pindah kan dia, Bang, ada tak orang cakap, dia, tengah berberak tu, dia cakap dengan saya, ada tak orang cakap, muka bang sebijik cam camah dalam TV tu huh? Kata, siapa pula macam aku ni, kata <laughs> <tuh> Rupanya dia tak pasal. Bila tengok ada berdepan kan, lain kan. Saya pun cakap kan dia. Bang, salah tu bang. Rasa-rasanya. Abang, saya nak berkata, ya. Saya tahu dah. Yang cakap ni sembilan dekat tu. Ah, sudah. <tuh> saya so, kata, sudah. Saya kata, saya kata bang, saya lah. Sam serban. <tuh>. Kena bergurau agak-agak lah dia. <tuh> saya pun biarlah. Saya pun tak ada. Dia tak kenal. Kan? Biarlah kan. Jadi, okay. so, saya lepas pada tu. Lepas pada apa? 2 3 hari aku saya balik rumah nak buka pintu pagar berlari dah pegang tangan minta mak abang saya memang tak perasan abang memang tak perasan bini dia marah abang buta ke tu alasan serba. Hilina marah tu. Ibu perasan. Allah kasih isi minyaklah. Si isi minyak? Apa tu? Tengah isi minyak dekat pelakon kan dia tu. Oh pelakon. <laughs> <laughs> aku usah aku belakon tak adalah 2 3 baris SK, SK, SK. Pelakon kan tak adalah mana ada you pelakon pakai mask sampai lah, dia tu. Saya Semua bukalah. Okey, saya siapa? Fatah Amin kan? Fatah Saya kata bukan. Saya kata bukan. Saya kata. Degil dia. So, Allah. Itu melampau untuk tambah cita tu. <laughs> so, <ada. laughs> yang yang yang program yang TV Hijrah tu, sepatutnya tiga Syamsul, bukannya saja dua. Sepatutnya yang Syamsul dua tu, dua Syamsul kan? Sepatutnya tiga Syamsul. Tapi last minute, Syamsul, ni uh, Syamsul Yusuf, dia tarik diri sebab dia nak siliak, nak siapkan filem munafik 2 masa tu. Oh. Dia dia offer kat saya, saya tolak. Jawap saya dia punya watak tu tak tak tak sesuai. Saya tolak. Yang munafik 2 tu patut saya ada dalam tu. <laughs> saya tolak sebab watak tu tak sesuai. Ada watak hantu celah buluh tu beli -beli. <laughs> Yang kacau Ustaz Adam saya tak ambil lah, saya tak ambil <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Allah Kita buat satu benda yang kita nak buat Buat tutul Saya kata Jangan Jangan Kita duduk kerja Makan gaji Tapi nak buat kerja part time Dan aku punya part time tu banyak Berhenti Jangan susahkan orang lain Betul betul Orang kata ganggu tau Proses kerja orang kata ganggu Jangan kita susahkan Biar tempat kita tu digantikan dengan orang lain Oh takut Takut pula nanti tak dapat gaji hmm, Makan juga gaji Tapi kerja tak kerja tutul Kan Ah yang kita kena. Ada. Kemudian mantapkan kau upayaan kita. Mana yang kita lemah, kita improve. Tu sebab borang SKT jangan ikut kopi kawan-kawan punya. Eh. Borang SKT tolong tulis khusus yang diperlukan. Eh. Jangan kopi. Semua tak tak daun salah. Lepas tu bila HR bila pentadbiran hantar kau pergi kursus tu kau marah. Syik kursus ni. Syik, -syik drama kita je ni. Enggak memang kau ikut tulis tu. Tengok balik tulis apa Kursus penguasaan bahasa Inggeris. Hantarlah. Ambil, kat mana? Sebab penting kan. Penting tu penting, penting walaupun kita, kita cakap mana Up, inilah masanya kalau nak pergi seminar tu, khusus tu. Betul. Mantapkan bahasa Inggeris, tiga hari di malam. Jangan ambil je jauh. Singapura ke, <laughs> macam tu kan. <laughs> tu lah, khusus pemantapan, pengurusan keuangan ke. Tersalah pergi. Ambil je tulis tu. Kenapa kita perlukan benda tu? Rupanya sebab kita jaga korporasi. Tuan-tuan, ah. jaga korporasi sekolah. Apa kita nak buat, kan? Dan kita juga profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja, macam kata tadi. Betul lah. Komunian tizam, berazam buat bersungguh-sungguh untuk betul. capai kejayaan. Betul, betul, betul. Bak kata, Alifah Safah tu dia kata, gantung cita-cita mu itu tinggi di atas langit. Kena kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung. Masih lagi tinggi. Tapi jangan digantung cita-cita mu itu di atas busut. Kena kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut dengan laut, <laughs> tapi dah ada cakap macam tu, aku <laughs> Jadi kalau untuk budak-budak STP, cakap budak-budak eh, ni dia yang tekadanam ni semua cakap jangan tu gantung cita-cita tinggi jangan letak rendah betul, kita betul betul sekali betul saya sendiri pun dah masa saya nampak je Samsul debatnya bukan orang letak nama saya saja tau pencapaian saya dalam debat dan pidato saya top rank best speaker Malaysia 2021, -2021. masya-Allah saya dulu debat bahasa Melayu semua technical debat ni semua dalam kepala saya ah. nak pidato tu dalam kepala saya macam mana nak jadi champion macam mana cara kita nak cakap cara cara pandang macam mana penekanan apa poin-poin yang kita nak bawa wow. semua saya saya ada dah setiap bulan saya melanggan majalah Dewan Masyarakat supaya current issues tu jangan hilang daripada kepala kita sebab kita kena lagi update daripada anak murid yang kita ajar. Betul. Itu kita kena betul. buat you all pun kena ada bahan bacaan sendiri, kena ada. Sebab ni belum mengajar pidato dengan debat tu selama jangan takut sebabnya kalau you all nak saya lah mengajar budak-budak kolej peringkat enam ni debat nak ajar bagus kan. Kalau masalah saya akan hantar anak-anak murid saya datang buat sparring dengan dia orang. Budak universiti Sains Islam Malaysia tu buat sparring. Bila dia sparring dengan budak dengan budak universiti buat seminggu sparring tang tang tang jadi bila dia lawan sekolah lain dia tak rasa apa dah sebab dah lawan yang lagi bagus lagi wow macam tu a keren macam buat motivasi apa ni gerak gempa peperiksaan contoh uh -huh. orang buat panggil saya kan saya akan buat saya akan cemas setengah jam kena saya akan bagi best best student tu untuk jaga grup-grup ni betul a wow simple a sebenarnya di kita ni budak-budak ni dia budak budak sekarang ni dia gen y gen x gen y ni semua ambil ringan uh -huh. dia tak rasa benda tu penting besok dah lawan baru menyesal ada yang cakap, saya tak nak belajar sebab saya nak jadi YouTuber. Betul? betul. Saya jadi YouTuber. Saya kata, apa kau jadi YouTuber tapi bangang melantun lamam tu, bagaapa? Betul, betul, tak, betul. saya kata, tu, terang, saya kata sebab... You tengok, contoh ya. Eh. Ingat tak dulu, kita pernah ada Friendster. Kita pernah ada mama ha, ha. kampung chat. Friends. Orang sanggup mencuri telur dengan ayam dekat kampung tu sebab nak dapat masuk dekat cybercafe. Nak main game, nak chatting. Tapi lepas tu, yang chatting-chatting tu dah kurang. Kemudian ada BlackBerry. Kemudian ada BlackBerry Messenger BBM. Ada budaya dia sekejap, itu paling sekejap sekali BBM tu. Kan, tiba-tiba orang dulu ingat tak zaman Walkman? Walkman habis, tiba-tiba MP3 player. Tak ada mp 3 pun habis, dekat phone ni je sekarang. Betul, betul, betul, betul, betul. betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli sallaihi wirahmahi guys. Dan masya-Allah yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat adalah lakukan yang terbaik. Pokoknya kalau kita mau mau bekerja apapun itu, lakukan yang terbaik. Mau jadi guru, mau jadi tukang las, mau jadi tukang bangunan dan lain sebagainya, itu kita harus melakukan yang terbaik. Sebab apa? Ada gaji, ya kan? Nah, kita kerja ataupun nggak kerja ada tuh gaji, ya kan? Apalagi seorang guru seperti itu, ya kan? Nah, kalau mengerjakan yang terbaik maka Insya Allah keikhlasan ada dalam diri kita, pahala juga akan mengalir kepada kita. Sebab sebaik-baiknya orang ya, kalau kita lihat dari segi, ya kan? Dari segi apa namanya ya kita mewariskan ilmu Maka seorang gurulah yang paling baik karena kenapa dia senantiasa mengajar kepada orang lain kepada anak didiknya agar supaya anak didiknya menjadi orang yang sukses menjadi orang yang berilmu ketika berilmu diamalkan maka gurulah yang mendapatkan pertama kali mendapatkan uh, pahala daripada murid itu sendiri oke okay, banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Deba dan masya Allah akhirnya saya tahu bahwasanya tidak asal muasal daripada Samsul Deba tidak hanya nama semata gitu kan tapi ada cerita, ada kisah di baliknya. Ternyata the bidders, gitu kan, the ah, batters, ya seperti itu bisa dikatakan seperti itu ya Ustadz Samsul debat ini. Makanya dijuluki dengan Ustadz Samsul debat. Masya Allah. Jadi inti daripada pesan Ustadz Samsul debat kepada kita dan semua orang ya, ya terutama saya dan juga teman-teman sekalian ini. Melakukan sebuah hal yang paling terbaik dalam hidup kita Seperti itu Oke terima kasih sudah tengok video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pemindu Ududiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh